ada sebuah rekosan lagi daripada teman-teman sekalian di instagram Yaitu rata-rata keluarga di malaysia bisa punya 3-5 mobil What? Beneran gak nih? <laughs> Jadi di sini guys keluarga malaysia itu bisa punya 3-5 mobil Dan ini penyebabnya Dan ini pengalaman sendiri ya Ketika seseorang ini ke malaysia Jom kita tengok videonya guys Let's go Oke, okay, ini dari channel Abang Fikri. <laughs> Oke okay guys, jangan lupa untuk di like, share, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan serta segala penyakit dan menyembuhkan. Dan jangan lupa guys untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan pada kita selama ini. Oke okay guys, sini saya ingin berbicara uh, santai, berbicara ringan Tentang uh, pengalaman saya ketika berada di Malaysia mm -hmm. Selama saya di Malaysia, begitu banyak pengalaman atau informasi yang saya dapatkan Dan salah satunya akan saya bahas pada video kali ini guys Oke. Okay. Kalian pasti pernah dengar atau pernah melihat dari Youtube ya mm -hmm. uh, Kalau di Malaysia itu banyak mobil Betul. Mungkin ada sebagian dari kalian yang percaya Ada juga yang tidak percaya gitu Kok bisa gitu banyak mobil uh, Apakah tidak macet gitu kan Mobil kan mahal gitu kan Nah okay. seperti itulah pertanyaan-pertanyaan seperti itulah Yang juga sebenarnya pernah saya pikirkan juga gitu Saya gak percaya juga Sempat gak percaya juga gitu guys uh, Ketika ada yang komentar di video saya Fik di Malaysia itu ayah, ibu, adik, kakak itu masing-masing punya mobil gitu okay. Di pikiran saya Benar gak nih? <laughs> Mobil itu kan mahal gitu kan, saya pun bahkan bisa uh, berkaca pada diri saya sendiri gitu. Uh, saya uh, dalam keluarga tuh cukup satu mobil gitu. Jadi ketika kemana-mana mobil itu yang pakai, ayah, ibu, atau mungkin saudara uh, itu bisa pakai mobil itu gitu guys. Kan. Tapi di Malaysia lain cerita ternyata gitu. Kalau kita kan menabung mobil pun uh, lama ya kan? mahal, bener -bener. karena memang uh, mahal mobil adalah sesuatu uh, barang mewah, barang yang mahal Indonesia guys. Nah dalam video ini saya akan uh, memberikan penjelasan dari uh, yang saya ketahui okay. tentang hal ini tentang bagaimana Malaysia bisa banyak mobil. Bener gak sih gitu? Hmm. Nah saya akan jelaskan di sini guys. Harga mobil murah. Oke. Okay. Oke okay, yang pertama adalah uh, harga mobil atau harga kereta yang murah. Jadi ketika uh, saya guys bersama Bang Azrin Dia sering berjalan ke suatu tempat itu Kan sering ditemani oleh Bang Azrin kan Selain uh, banyaklah Ada Bang Dar juga kan Ada uh, Bro Akil juga mm -hmm. Nah selamat uh, berjalan berjalan dengan Bang Azrin ini Beliau uh, banyak memberikan informasi Kayak misalkan tunjuk-tunjuk uh, mobil guys Nah mobil ini harganya segini Mobil oh, itu harganya okay. segitu Satria Lamu nih kan Satria Lamu nih Nih. harga ini 2.000-3.000 ringgit aja huh? sih yang si huh? biru ya, itu kan. ini di malaysia cuma 3.000 ringgit aja udah. oh Bisa my ribu. god ribu. kejap 3.000 ringgit guys, Gentu. kalau di indonesia itu 50 juta guys Bang re beli kan 50 ke 60 juta sedangkan di malaysia hanya 10 juta aja oh my god oh my god kenapa bisa murah banget sih ini mungkin bisa sekitar 10 jutaan oh my god kan itu bang bang remin mobil wah gila Dan itu sempat jadi saya 50 kaget juta ya semurah itu kan mobil, mobil di Malaysia gitu Yo, oh saya bahkan uh, tercengang ketika uh, ada mobil mobilnya enggak jelas bagus gitu mobilnya bagus itu harganya bisa 10 juta rupiah kalau di Indonesia bahkan mobil saya guys kalau kalau jentu istilahnya di sama harganya di, dengan di Malaysia gitu guys asli saya beli okay, asli mobil saya saya pakai Chevrolet Aveo 2004. Oke okay. nah di Indonesia itu kisaran harganya itu yang bekas 45 juta sampai 50 juta. Alright tapi di Malaysia itu harganya 16 juta <laughs> Itu gak sampai setengahnya kan 16 juta itu. <SILENCIO> kalau saya mungkin di Malaysia saya bisa 2 sampai 3 mobil. Iya, bener gitu. Saya sih. bisa memiliki dengan harga kisaran 15 juta atau 10 juta Aha, gitu kan. Bahkan saya tuh kepikiran gitu. Seperti di Malaysia kepikiran ingin beli mobil di Malaysia gitu guys. Jadi lumayan nih saya beli mobil di Malaysia. Aha. Lalu saya sewakan gitu kan untuk orang-orang di Malaysia gitu. <SILENCIO> tapi, Jangan... tapi tapi tapi kalau disewakan di Malaysia kayaknya nggak nggak nggak nggak rame sih. Kan rata-rata satu orang satu mobil di sana Lainnya juga mungkin karena Malaysia itu memiliki mobil nasional ya. Seperti kita ketahui Malaysia memiliki Proton Proton. Dan juga pero 2 hmm, Itu menjadikan uh, Cost untuk bahan-bahan Mungkin untuk segala macam Itu bisa ditekan Dengan harga yang Betul. minim Yang lebih murah Deposit 0 Oh. Nah, yang kedua adalah uh, DP atau deposit hmm. 0 Ini yang juga membuat orang-orang berpikir untuk mengambil mobil, untuk kredit mobil, okay. karena DP-nya itu 0 Bahkan kalau kalian baru mendapatkan kerja, itu bisa ngambil mobil, guys. Jadi hmm. mungkin kalian dap baru dapat kerja nih hari ini uh, belum satu bulan, belum belum gajian, kalian bisa mengajukan, mengajukan dapat mobil. Uh, bulan depan, uh, gajian kalian bayar kreditnya. Sesimpel itu, guys. Mudah itu, bahkan juga yang saya ketahui, siswa atau mahasiswa gitu, saya lupa itu bisa juga mengambil, guys. Bisa kredit mobil, Pak ma mahasiswa itu bisa. Saya nggak tahu, guys. Kan deposit itu kan menentukan angsuran, kan? betul, menentukan angsuran. Misalkan deposit uh, besar, angsuran jadi kecil, menjadi uh, murah karena depositnya besar. Nah kalau depositnya uh, kecil ya, Otomatis angsurannya, angsurannya akan bisa. besar nah, ya? betul, betul. nah ini 0 Tapi kalau 0% ini ditentukannya sama apa guys ya Angsurannya <laughs> saya bingung ini Mungkin sama gaji kayaknya bisa Sama aja besaran aja gaji yang diterima oleh betul. si pengaju pinjaman itu Kayaknya sih itu Kayaknya mm -hmm. seperti itunya Iya mungkin <laughs> <laughs> Oke okay, angsuran panjang Oke oh, Oke okay. okay, yang ketiga adalah uh, Tempo angsuran yang panjang ah, Nah ternyata okay. di Malaysia itu bisa sampai 9 tahun Oh Nah kita bakal bisa bayangkan 9 tahun oh, guys banget, Bahkan deh. bulanannya itu guys Bisa sampai 1 juta Hanya 1 juta aja Kalian bisa bayangkan Kalau sebulannya 1 juta Dengan angsuran tempo 9 tempo tahun gitu berarti kan 9 juta dia eh, Itu saya seperti yang saya bilang sebelumnya Harga mobil 9 juta pun murah-murah apa guys. itu? Oke, okay, bensin murah Oke okay. Nah, yang keempat adalah Harga petrol atau bensin yang murah Saya pernah bahas, kalau kasal salah di video-video sebelumnya mm -hmm. Dengan Ron yang lebih tinggi, harga yang lebih murah Dengan kualitas yang lebih tinggi, harga yang lebih murah Itu juga menjadi alasan kenapa banyak okay. orang memilih, mengambil mobil gitu. Karena mungkin kalau kita pikir guys ya Kalau kita pikir Sebenarnya konsumsi daya konsumsi mobil dan motor itu kan jauh ya. Jauh motor 20.000 aja kita cukup jalan-jalan mm -hmm. kemana gitu kan. Daerah Bogor gitu ya, di tempat saya misalkan 20.000 itu cukup untuk keliling bolak-balik Bogor. Tapi kalau untuk mobil itu bisa 100.000 untuk mm -hmm. bisa bolak-balik ke Bogor Nah, tapi mungkin di Malaysia harga itu tidak menjadi pikiran, tidak menjadi concern untuk mereka karena harganya rendah gitu, harga petrolnya rendah, harga bensinnya rendah, jadi tidak ada pemikiran seperti yang saya bilang tadi gitu guys. Oke. Okay. Oke, okay, jalannya lebar. Nah, yang kelima adalah lebar jalan. Jalanan di Malaysia itu lebar-lebar, sehingga memungkinkan uh, orang lain itu berpikir akan nyaman membawa mobil karena tidak harus bermacet-macetan okay. di malaysia itu dengan lebar, jalan yang lebih lebar mobil itu walaupun di mereka uh, parkir di pinggir guys jalannya itu bis, masih bisa untuk dua masih bisa oh, masih lebar okay. masih gitu untuk orang uh, lalu-lalang mobil lalu-lalang tuh masih leluasa gitu, guys ini juga yang yang salah satunya saya perhatikan guys ya di setiap kampung di setiap perkotaan itu setiap mobil setiap rumah itu di dalamnya ada parkir mobil ya. tapi di luarnya juga ada parkir mobil dia ya. Alright. Ya seperti halnya vlog-vlog di TKI gitu guys Jadi bisa kita lihat juga Depannya ada banyak mobil-mobil uh, Seperti ataupun kereta ya Keren banget sih Ini Anton ya Bahkan jalan mereka itu guys Pintu tolnya itu panjang-panjang guys Jaraknya sangat panjang Baru ada pintu hmm. tol baru kita bayar gitu Ya eh, itu mungkin jadi pertimbangan yang Uh, sangat berpengaruh ya pada pemilihan orang uh, mobil atau motor. Okay. Selain itu juga mungkin situasi di Kuala Lumpur atau mungkin di beberapa kota yang saya singgahi itu kan cukup panas guys. Jadi kalau untuk mobil mobil itu masih lebih masuk akal karena ada aircon atau AC-nya. Okay, asik, ya. Jadi ketika berpergian naik mobil selain sah ah, ya. tapi kalau kalau motor panas. Itu panas kepanasan, hujan ke hujan gitu guys. Jadi mungkin itu juga salah pedang. satu pertimbangan ya yang menjadi uh, kenapa banyak mobil di Malaysia. Ini memang masuk akal guys. Kenapa di Malaysia ada dua atau tiga mobil di uh, dalam Satu rumah? Dua, Bahkan jam. saya pernah main di Melaka itu di rumahnya Bang Mahadir, Bang Mahadir itu ada lima atau enam mobil. Gini, oh, dalam rumah dia, guys. <laughs> <laughs> ya itu memang proton ya. Itu guys itu memang hal yang Bagus wajar yang di Malaysia. Itu, jadi ya itu mungkin ada beberapa poin saja yang bisa uh, saya berikan yang saya ketahui. Hmm. Tapi mungkin uh, kalian bisa tambahkan lagi di bawah. Mungkin bagi yang poin-poin uh, yang saya lewatkan. Itu mungkin akan menambah pengetahuan uh, kita semua. Jadi kalian mungkin yang akan pergi ke Malaysia nanti. Jadi kalian tidak bertanya-tanya lagi. Kalian tidak uh, heran lagi dengan situasi seperti ini. Karena saya sudah uh, utarakan kepada kalian Oke sekian dulu mungkin untuk video kali ini mohon maaf jika ada salah kata dan sebagainya saya coba sampai di sini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys, udah selesai videonya dari Fikri ya dan memang ya begitulah seperti itu. Jadi ketika kita merespons tentang TKI TKI yang ada di Malaysia mereka menyebutkan ya kan mereka menyebutkan bahwasannya Masya Allah ya di setiap rumah itu ada 3 sampai 4 mobil seperti itu. Dan kalau di Indonesia betul kata Fikri, mobil itu adalah sebuah hal yang mewah dan kita harus mendapatkannya dengan harga yang lumayan tinggi seperti itu. Dengan ya mobilnya Bang Rey aja itu 10 juta guys di Malaysia. Sedangkan di Indonesia Bang Rey itu bilang ke saya sekitar 50 atau hampir 60 juta so itu costnya sangat-sangat tinggi sekali dan begitulah di sini makanya tidak semua orang bisa mempunyai mobil ataupun kereta guys jadi ada juga yang murah gitu ada cuman udah butut ya kan udah lama banget gitu udah jadul sering rusak-rusak dan lain sebagainya So, terima kasih Fikri sudah share kepada kita dan kita sudah tahu di sini bahwasanya penyebabnya adalah karena di sana itu mobilnya murah, keretanya murah, jalannya lebar dan lain sebagainya. Untuk macet juga kayaknya lebih teratur gitu kan. Dan ya, pernah saya react juga tentang Mami Kuira ya kan. Pernah teman-teman kalau belum nonton silakan tonton itu juga ketika macet-macetan dia juga memperlihatkan kepada kita kemacetan di sana itu teratur gitu guys, tidak ada yang nyerobot sana-sini seperti itu, so sangat-sangat nyaman sekali berkendara di Malaysia oke, okay, terima kasih sudah tengok video ini guys jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe-nya buat teman-teman semua dan terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai, jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Taala karena insya Allah kalau kita benar dalam berdoa, doa kita akan dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala semoga Keinginan kita, keinginan teman-teman semua Keinginan keluarga teman-teman semua Dikabul dan diijabah oleh Allah subhanahu wa ta'ala Amin amin ya rabbal alamin Terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya Saya untuk diri apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh